Udah terlalu itu Adap sikit Ini tu muka dia Muka melari jauh Dalam lama kau kawannya Dah lama lagi Haa baru lagi lah Macam masa jugalah Kawan-kawin terus menganjuk. Maka lah ni Haa Tiaklah, tu kalau dia kita ada yang mana? Mana ada yang nak dekat dengan orang orang? Mana ada orang orang nak dekat dengan Mana ada nak dekat dengan orang orang? Apa ada nak dekat dia orang orang? Ah dia kalau kita orang. Tadi cukup lagi yang awak dah buat dekat kita orang ni hmm. Boleh tak jangan ganggu lagi salah. Kita tak jenis nak ganggu Sarah Tak nak kacau kematan genas Kita cuma nak bagikan salah perkara sebenar Sebab kita tak mahu salah kita Lembut pula tu ada dia ni Okey lah perempuan kan takkanlah cakap kuat-kuat pula itu kenapa aku saya ini saya kan si saya, walaupun macam mana sekali panggungnya dia oke, ya? eh panjang